Halo, kembali lagi di YouTube channel Perawat Indonesia. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya Perawat Enrianto Karolus Siregar ingin mengucapkan Dirgahayu Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Semoga teman-teman sejawat perawat sekalian yang berada di Indonesia ini mendapatkan dan kewajiban semakin sejahtera, semakin dapat memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan suatu semangat kepada teman-teman sejawat sekalian, para perawat yang berada di Indonesia maupun di luar negeri untuk dapat tetap memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kita, melayani pasien-pasien yang kita rawat. Nah, dengan tema Dirgahayu Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-49 yang juga merupakan tema Hari Perawat Nasional, yaitu Gapai Sejahtera dan Profesionalisme. Nah, dengan kita rayakan Hari Persatuan Perawat Nasional Indonesia ini, kita sebagai perawat dapat berinovasi, melakukan sesuatu, yang dapat berguna bagi perkembangan ilmu keperawatan, bagi profesi kita sebagai perawat, dan bermanfaat bagi pasien-pasien yang kita rawat. Oleh sebab itu, bagi teman-teman sejawat sekalian, perawat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, kita harus tetap memperjuangkan, profesi kita perawat ini untuk dapat maju dan berkembang dan sama dengan profesi yang lain. Ya, Jadi artinya kita harus bisa melakukan sesuatu yang dapat berguna bagi perkembangan ilmu keperawatan dan profesi keperawatan kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton video ini tetap semangat, tetap berikan yang terbaik, dan lakukan asuhan keperawatan sesuai dengan SOP dan etik keperawatan. Terima kasih. Semoga teman-teman dan Bapak-Ibu sehat selalu dan salam sukses buat kita.